Ah. dulu. Capek Om. lumayan mas-masan kita. Kita harus harus latih terus ini angler angler junior ini ya. Ya. Pemuda-pemuda Batam nih. sorry. Napas Eh kalau ini makan tikus dia, ya kuat nafasnya. Wah. Makan tikus. Hmm. Matahari. Oh, atlet dulu atlet. Eh, atlet apa? Silat. Silat. Jangan silat, awak gulat lagi. Eh, Tarik nafas dulu. Terlalu lama. Gini tidak ada yang nonton, YouTube-nya aduh kasihan kasihan. Ah. Ibarat kate, udah berapa model kita buat ngonten ya? Tapi nggak apa-apa lah untuk penonton setia, pejuang PC Matam Kepri ya. Pokoknya kalian luar biasa. Terus saya bawa ini ya, aktor aktor baru nih. Apa dulu? itu dari jawa mana kalian? ada guys saya dari jawa tengah jawa tengah rembang oh ini orang rembang ah mana rembang yang ini? jatim om jatim jati atau jatim? jatim jatim, jatim. ya jati tengok dulu ada pun jati nggak nih? ini penjuru jalan kita nih dari mana? dari medan medan bener nggak ki dari medan ki <laughs> ah medan mana? Lalu Dari mana namanya Danial? Medan belawan Om. Oh, Belawan, orang Melayu. Sukunya Melayu, tak? Hmm? Melayu. Enggak lah. Dari kota. Amargani Oh, Seregar Kalau kalau saya utara barat. <laughs> Ini basecamp pertama nih ya. Ada enggak tulisannya nih basecamp? Itu tuh, ada tanda. Mana? merah? kalau tanda merah nggak boleh dilaluin tuh. bukan. bukan nih. kayak tanda biasa gitu. kita apa, tadi berangkat dari rumah sebetulnya sebelum subuh udah bangun. nih kan. berangkat jam 6 dari rumah. minum minum. ini gus. nanti kita bisa berenang. iya. buat mana tadi? Medan apa? Medan Belawan. Ya, oh, orang Belawan ya? Nih, lahirnya mana, Belawan ya? ya om. Oh, orang Belawan. Jatim, Jatim. Halo, Jatim. Belum ngapain kita di hutan ya Memancing, oh, memancing <laughs> itu Rembang. Rembang, Halo. Rembang, bukannya tuh itu ya? Enggak tahu, om. Bukan Oh. Oke ini budamu di Indonesia ini mencoba berkarya ya Kata siapa di Batam gak ada hutan nih hutan ya Masuk hutan kita Memang kota banyak nah. gedung Nah gedung banyak hutan juga pokoknya komplit di Batam ini sobat bising Ya kan hmm. Ada Jepang Nagoya juga ada itu di Batam. Nanti nafas dulu. Hari ini pokoknya kita apalah terpecing masalah mancing urusan sekian lah. Kalau udah tahun nafas ini. Nanti. Nanti. Oke, jangan lupa yang belum subscribe ya. Subscribe channel Pejong Bising Batam Kepri. Pokoknya penonton setia Pejong Bising Batam Kepri ada sesuatu untuk kalian. Kalian luar biasa. Oke. Berjuang pusing, batam kebetulan. Jangan lupa di subscribe, like, komen. Oke, kita step kedua setelah kita istirahat. lanjut lagi dan makan nanti lampel <tion> aja selangkah dua langkah <tion> ya kan hati, bakal aja ini. pelik jalan, sandal yang licin. Hmm. Ya. Nah, Hah? masih? masih. <laughs> belum ada tanda tanda ada orang. Yeah ke lima puluh nih, nyampe-nyampe tanda yang lima puluh ya, sobat YouTube. ah lima puluh enam, 72 dua katanya untuk lewat sandal orang Best. emang mau ke mall apa sandal? Apa? Mm -hmm. Eh awak doyong sorry. Banyak pantengin terus, sobat. Blok lokal ini ya, kita mengulang di hutan Tanjung, eh, Tanjung Ladi, Tanjung lagi. Hutan Tansi Ladi, tapi kita lewat dari Tiban Kampung Kita lewat belakang Kita jalan kaki Sekitar 1 jam lebih Perjalanan Oke, ini video step kedua ya Part kedua perjalanan Menuju ke Telaga Biru Yang masih solid mendukung channel Bising Singketan Biasa, thank you. Kalian luar biasa. Oke, buat komunitas Bising Indonesia ini, member-member kita apa dulu? Wih, Bising Indonesia apa dulu? Indonesia Jaya. Jaya, okay, oke. Nanti kita tambahin Jaya ya di bajunya. Terus kita bos Batu kami bersama angler terutama Kepri dulu ya. Nanti kita go internasional. Oke, okay. mau di Kepri, Ayo monggo. Kita mancing bareng. Nonton ngeblok di belakang. Ya, oke. Okay. Ditunggu rilisnya video baru ya, YouTuber. Nanti nama channelnya apa? Mau buat nama channel sebelum tahu, oke. Dia masih ngumpulin video dulu ya, sempat Fishing. Ini nanti saya, saya dampingin channel-channelnya. Oke, okay, biar berkembang tetap tujuannya, ada formasi di YouTube, kita kembangkan komunitas. Oke, okay. hai, hai, bising Indonesia ya kemudian kami oke masih waktu berjalan ya ada sedikit kita mabar mancing bareng kita ngobrol di spot oke masih masih jaga dia masih unyu-unyu katanya Banyak penggemar cewek ini jadi buat video, buat konten ya. Angler, angler, lady, lady, angler, disambut dengan matahari. satu 1 juta Oke, okay, sip. Ditandain ya yang masuk spot telaga biru ya. Itu tandanya 1, 1 juta 99,99 Enggak 99. sekalian aja triliunnya. <tik> kalau jalannya begini, aduh, mantap. Mau seminggu dua kali kita balik ke sini. <tik> eh, kalau dari tantang yang tadi itu <tik> yang basecamp pertama. <tik> hei oh, kayak mencabut nyawa, hei <guluh> oh, rasanya nah, ngos-ngosan Kelima adalah ini. Eh. ini berapa tahun ke depan nih nggak tahu nih kayu nih tambah gede atau tambah gundul, kan? nggak ada banyak Hah? Udah ini jalan kuda ya aku. Iya sama kita, e hmm. berarti nafas kita satu jiwa. <guluh> kalian gak jalan datar ngos-ngosan, kalau kami enggak, paling semput mana? ini uh. nih, kuasa Tuhan nih, dari sebesar gitu dibengkokin aja, ah manusia yang menyala itu kalian banyak dosa, dibengkokin nanti sama Tuhan. Uang enggak nyampe-nyampe, hai, hai, jam hai, hai, hai, hai, lewat hai, hai, hai, hai, hai, hai, kang ini macam situ si boy ke, ngos-ngosan, karbu kami udah ini, udah udah ngocos, <laughs> ah, sedikit lagi. lagi, banyak lagi pun boleh lah. Asal ada nyawa, eh, jalan. Ya, jalan. Tetap semangat, jangan pasang menyerah. Eh, siapa takut? Paling juga mundur kita. Terima <laughs> Nah itu suara motor Kemana ada sungai Ladi bunyinya Gak juga juga Itu kan jalan raya itu orang <tuh> Medan <tuh> katanya Si siapa marganya? Regar Tapi kok kayak orang flores tau <tuh> belakang tengah ini kayak orang Palembang nih orang kita galo <tuk> Saya, Tadi lagi. gue dekat dikit dekat dikit ganti pula namun nanti dikit. ada pancing kok. jangan lupa ya yang belum subscribe subscribe ya kami membawa uh. kalian semua siap yeah. ke telaga ya yeah. nggak apa-apa omnya aja yeah. yang manjat bukit saya jangan capek yeah. capek <laughs> supaya tahu rasanya huh, huh memang kalian laki-laki uh, cowok, cowok ah. jiwa petualang ya harus itu kalau kalian tidak jiwa petualang jangan nonton video ini ya <tuh> <tuh> Aduh. yang pendaki gunung uh, itu napasnya udah mantap itu pesan-pesan dari ujung fishing Indonesia ya jangan buang sampah hutan <tuh>, okay. pengunjung tidak telaga muda. biru anak muda Anak Sipa. muda itu bro. mesti punya jiwa positif. Eh. Jangan ke kota mulu di hutan iya. juga bisa. bisa. Di, di Batam. Kalian ngumpul-ngumpul, menikmatin. Nah. Nah, itu Cing. ngumpul juga bro. Oh iya. Jadi gimana? Nih? Jangan lupa pakai masker gitu. <tuk> <tuk> Abah si masker. <tuk> kaya pabrik masker udah kaya selama 2 tahun coy. Eh kan? Berapa juta lembar kalian produksi? eh <tuk> mungkin setara aja lah, mana itu yang awan yang lagi di bawah lagi apa? Nah, ini kita pulang nyampun ini Emak sampai kenyang kenyang awak ayam goreng si angler Akil mau ikut tapi saya tinggal dia masih tidur Kasihan saya jiwanya belum sampai sini belum belum nanti pelan pelan saya latih belusukan mengenal tentang alam, eh. ini saya saya ajak dulu nih angler angler junior, kenapa? Eh. tendang akar, tendang gantian, eh. jangan kilik kilik jalannya, ah, mabuk deh, ah. turunan salah, tanjakan salah, oke. Okay jangan lupa kepoin channel pujong pusing baton keperi Hey, tunggu, tunggu kedatangananku, jangan kau tinggalkanku. Oh, udah lima. tanda-tanda pendekatin telaga nampak tuh mana dia apa ini ini ini ini jangan janganlah nampak kali kau putus cinta Hah? lembek kali banyak cewek wetam nih Hah? buat gimana? Awak dulu masih muda. Tiap minggu ganti ini, ganti pacar. Apa itu? Kau jangan ngomong dikit-dikit lagi lah. Jangan ngomong dikit-dikit lagi Sesabai olah dengernya Tuh Sudah 23 menit Tak nyampe-nyampe kita telaga biru Oke okay. juta gentar blusukan ke hutan mencari spot mancing biarpun tak dapat setrek mancing-mancing kita mancing urusan dapat nomor 500 ratus. Ya, kan? oh, jangan lupa hari minggu itu hari apa hari mancing sedunia itu itu pulang dari ngan, ya kan? kita bawa bekat, hah? putus, nah, karena sudah, sudah, hah? enggak apa, hah? putus lagi, putus. Ya, nanti nanti dilim, ini kulit ya? iya. ya ada ada sol di rumah, aman komplit kita itu, teskan kita komplit, eh? Ya. hati yang terluka pun bisa saya lem, eh? Ya apalagi lagi, Api janda muda ya. Eh, lah. Kita tidak, tidak skip ini ya. Perjalanan ke Telaga Biru. Sungai Ladi. Nggak tahu nih. Saya ambil kamera depan lah mereka nggak perlu dikamerain, ya kan? <tuh> ya ada tadi kok sudah buka dia pembukaan dia ada sambut untuk penonton setia bujung fishing weather cempri. Naik tanjakan lagi, he <tuh> kayunya gede nih, kayunya besar, jaya hutanku. ini nomor ke 507 warna putih bening